Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi video kali ini saya cobain minuman minuman ini sangat segar untuk kesehatan tubuh ya Dan lupa beli ini soya so, soya mil soya mil ya ini Coba saya akan minum, dan gimana rasanya ya? Ah, seger teman-teman! Di tenggorokan terasa lega seperti apa ya? Minum banyu kelapa <laughs> ini, jangan lupa ini harga yang sangat relatif terjangkau harganya satu ringgit 80 sen di Indonesia berarti di rupiahkan hmm, 9500 salah barat ya jangan lupa beli ini ya kalau di Malaysia <laughs> Oke okay.